Kegembiraan liar segera muncul di wajah pria botak itu setelah dia menemukan bahwa dia telah dibebaskan dari batas-batas kuali -batas Burning Sky. Namun, kegembiraan liar ini belum sepenuhnya menyebar ketika dia melihat lindung tersenyum jarak jauh. Dimensnake berkepala tiga langsung merasa tidak enak setelah melihat senyum Lindong. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya saat kolam lava batu yang familiar itu muncul di pandangannya dengan segera. Murid-muridnya berkontraksi ketika banyak kejutan dan kengerian muncul di wajahnya. Kamu keparat, kutukan yang sangat marah langsung dikeluarkan dari mulut ular iblis berkepala tiga. Selanjutnya, energi agung tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya ketika tubuhnya bergerak untuk melarikan diri. Jelas, ular iblis berkepala tiga ini tidak asing dengan tempat ini. Selain itu, ia juga tampaknya sangat menyadari betapa kuatnya kolam batu lava ini. Bahkan mungkin dia agak menderita karenanya. Lindong menyaksikan Dimensnake berkepala tiga, yang bereaksi sangat cepat, dan samar-samar tersenyum. Dia telah melihat garis-garis lampu merah yang mengelilingi kolam batu lava berkedip sekali lagi, dan formasi besar dengan cepat muncul. Berdengung, sinar cahaya berkumpul bersama, tanpa berhenti berdetak. Garis lampu merah sekali lagi diam-diam keluar. Lindung tidak dapat merasakan bahkan fluktuasi energi terkecil dari sinar cahaya. Namun, dia tahu bahwa benda ini benar-benar memiliki sifat merusak. Swoosh. Kecepatan lampu merah-merah sangat cepat. Tubuh dimensnake berkepala tiga hampir tidak ditarik. Ketika sinar cahaya tiba. Segera setelah itu, benda itu menabrak tubuhnya dengan keras di depan matanya yang ketakutan. grup Sinar cahaya tampak sangat kecil, tetapi Dimensnake berkepala tiga muncul seolah-olah dia telah menderita pukulan berat. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan, sementara salah satu tangannya gemetar liar. Setelah itu, beberapa bintik merah-merah dengan cepat menyebar. Lengan Dimensnake berkepala tiga dengan cepat dibakar menjadi abu di mana bintik-bintik cahaya menyebar. Retak. Ekspresi Dimensnake berkepala tiga berubah drastis saat dia melihat lampu merah-merah yang menyebar di sepanjang lengannya. Dia dengan cepat mengepalkan giginya saat tangannya yang lain membentuk bentuk pisau, dan langsung memotong lengannya. Darah segar berceceran ketika lengan yang terpotong jatuh. Sizzle-sizzle, sebelum lengan itu bisa mendarat di kolam batu lava. Itu benar-benar terbakar menjadi abu oleh lampu merah itu. Mata Lindong sedikit menggigil ketika dia menyaksikan pemandangan ini dari luar kolam lava. Kekuatan destruktif formasi ini tampaknya agak terlalu menakutkan. Berdengung, formasi ini sekali lagi menjadi cerah sementara pikiran ini dengan cepat terlintas di benak Lindong. Namun garis lampu merah-merah lainnya menembak langsung ke arah Dimansnake berkepala tiga. Lindong, kamu bajingan. Aku pasti akan merobekmu menjadi ribuan keping. Petik dua. Setelah melihat serangan garis lampu merah-merah sekali lagi, Dimensnake berkepala tiga terkejut sejauh jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Sementara itu, Aman Mara terus-menerus dikeluarkan dari mulutnya. Dia tidak berharap bahwa Lindong akan benar-benar licik ini. Tidak hanya yang terakhir tidak jatuh pada rencananya, tetapi metodenya bahkan lebih kejam. Dia sebenarnya langsung dilemparkan oleh Lindong ke dalam formasi sebagai subjek uji. Grup. Seteguk darah esensi dikeluarkan dari mulut ular iblis berkepala tiga. Setelah itu, energi liar dan keras menyembur keluar dari dalam tubuhnya dan bergabung dengan darah esensi. Sebuah cahaya berdarah segera melonjak dan berubah menjadi skala merah besar 10 kaki. Berkilauan yang sangat solid berkedip pada skala. Jelas, ular iblis berkepala tiga ini telah menggunakan semua tekniknya untuk mempertahankan hidupnya. Swoosh Skala merah tua baru saja terbentuk, ketika cahaya merah-merah melintas. Setelah itu, yang terakhir dengan kejam mencapai skala. Segera setelah itu, pertahanan yang digunakan oleh snake berkepala tiga dengan seluruh kekuatannya untuk menciptakan mulai retak. Akhirnya, meledak terpisah di tengah-tengah suara retak. Tubuh dimensi snake berkepala tiga menarik kembali dengan cara yang menyedihkan. Namun, dia hampir tidak berhasil menghalangi sinar lampu merah yang tepat dengan mengandalkan pertahanan abis-habisannya. Meskipun dia berhasil memblokir serangan kali ini, tidak ada kegembiraan sama sekali pada wajah berkepala tiga ular iblis, tetapi malah rasa takut yang lebih besar. Alasan ketakutannya dengan cepat dipahami oleh Lindong. Ini karena Lindong melihat bahwa formasi yang menutupi kolam lava, tiba-tiba melepaskan cahaya yang lebih padat. Segera setelah itu, tiga sinar garis lampu merah-merah ditembak pada saat yang sama. Serangan formasi ini benar-benar akan menjadi lebih kuat jika diblokir. Dengan kata lain, memasukinya akan menyebabkan seseorang menderita serangan tanpa henti sampai seseorang benar-benar terbunuh. Swash-swash, tiga setitik darah esensi lainnya dikeluarkan dari mulut Dimensnake berkepala tiga saat lampu merah-merah tiba, dan berubah menjadi tiga perisai skala merah. Perisai skala hancur berantakan, namun, segera setelah itu, lima garis lampu merah-merah sekali lagi naik di depan mata iblis ular berkepala tiga yang putus asa. Serangan-serangan ini sepertinya tidak ada habisnya. Ekspresi lindung muram dan acuh tak acuh saat ia menyaksikan ular iblis berkepala tiga yang semakin menyedihkan dalam formasi. Yuan Power juga mulai melonjak dengan cepat di dalam tubuhnya, sementara Demon Snake berkepala tiga sedang diserang. Dia telah melihat beberapa celah dalam formasi setelah beberapa pengamatan yang cermat. Meskipun formasi ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat, tampaknya membutuhkan periode waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Meskipun periode waktu ini sangat singkat, tidak ada keraguan bahwa itu ada. Ini mungkin satu-satunya kesempatan yang bisa dia gunakan untuk menerobos. Mata lindung terkunci erat ke formasi, tubuhnya sedikit condong ke depan. Saat dia menunggu kesempatan terbaik untuk bertindak. Peluang ini tidak butuh waktu lama untuk muncul. Sebuah kilatan tiba-tiba melintas di mata lindung setelah garis merah-merah menyala lagi. Desir, sayap naga hijau berkedip dan muncul di punggung Lindong. Tubuhnya segera berubah menjadi sinar cahaya yang langsung dibebankan ke formasi lava dengan kecepatan kilat. Segera setelah itu, dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya. Kekuatan isap meletus dan langsung menarik serum kelahiran inti spiritual itu. Swoosh, inti kelahiran spiritual inti berwarna hijau jadi naik ke udara, dan dengan cepat mendarat di tangan Lindong. Lindong tidak berhenti sejenak bahkan setelah mendapatkan item ini, dia mengepakkan sayapnya, berbalik dan melarikan diri. Namun, formasi itu sekali lagi mencerahkan saat Lindong berbalik. Dua garis lampu merah-merah sembunyi menembus udara dan bergegas ke arahnya. Ekspresi Lindong sangat suram saat dia menyaksikan garis-garis cahaya mengalir deras. Dengan pikiran, Kuali Burning Sky datang bergegas, dan langsung bertabrakan dengan dua garis cahaya. Bumbung, sebuah suara jernih bergema di alun-alun, dan cahaya Kuali Burning Sky meredup dalam sekejap. Untungnya, masih berhasil menerima dua garis cahaya. Tak, tubuh Lindong tidak berhenti. Jari-jarinya mendorong Kuali Burning Sky. Saat tubuhnya mengeluarkan suara Swoosh dan bergegas keluar dari kolam lava. Namun, Tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar tepat ketika dia akan keluar dari jangkauan formasi ofensif. Berencana untuk pergi. Anak kecil, apakah kamu pikir itu akan sangat mudah? Karena kamu sangat kejam. Mati saja di sini. Petik 2. Demon Snake berkepala tiga berkepala lengan yang hilang muncul di depan Lindong. Saat senyum pahit dan dendam terbentuk di wajahnya. Segera setelah itu, tubuh mantan dengan cepat mulai membengkak. Penghancuran diri, murid Lindong dikontrak setelah melihat ini. Bang, tubuh dimensnake berkepala tiga tiba-tiba meledak saat seruan alarm ini terdengar di dalam hati Lindong. Darah berceceran ke segala arah. Gelombang energi yang sangat keras memaksa Lindung memuntahkan darah dan jatuh ke belakang. Sambil mendorongnya ke tengah kolam lava. Bas-bas, Lindung menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Saat ekspresinya tenggelam, dia mengangkat pandangannya dan melihat cahaya melonjak di sekitar lava. Tiba-tiba, selusin garis lampu merah-merah meletus dan menembak ke arah lindung dari segala arah kotoran. Bahkan dengan ketenangan lindung, kulitnya menjadi agak pucat saat melihat jumlah garis lampu merah-merah ini. Matanya berkedip dengan gila. Tiba-tiba, matanya terfokus saat dia melihat kolam lava di bawah. Aku akan mempertaruhkan segalanya," lindung menatap kolam lava. Dia dengan kuat mengepalkan giginya dan berhenti melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan langsung melompat ke kolam lava sebelum garis cahaya merah-merah melintas, memancarkan percikan dalam proses. Sizzle-sizzle, garis-garis lampu merah-merah yang menembaki tiba-tiba membeku dengan cara yang aneh setelah lindung melarikan diri ke kolam lava. Selanjutnya, mereka menghilang menjadi kehampaan, namun... Lindong tidak melihat adegan ini. Ini karena dia tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam saat dia melompat ke kolam lava. Panas yang dia harapkan tidak datang. Segera setelah itu, dia membuka matanya dengan bingung. Hanya untuk melihat bahwa dunia di bawah kolam lava terisolasi dari luar. Ini adalah, Lindong menyaksikan adegan yang muncul di depannya. Saat rasa tidak percaya dan syok perlahan-lahan naik ke wajahnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 856, domain misterius. Domain gelap yang luas dan tak berujung muncul di depan mata Lindong. Domain ini sedalam langit malam, dan satu tatapan membuatnya merasa seolah-olah kegelapan merambah ke tulang seseorang. Pemandangan yang agak menakutkan. Tentu saja, apa yang telah membuat Lindung sangat terkejut, secara alami bukan kegelapan murni tetapi di sungai magma selebar 10.000 kaki dalam kegelapan. Sungai magma perlahan mengalir di wilayah gelap ini, menjalin dan menghubungkan satu sama lain dalam kegelapan, membentuk jaringan yang sangat luar biasa dan rumit. Ketika Lindung melihat ke bawah dari atas, sungai magma yang mengalir itu tampak seperti naga magma raksasa yang merangkak dalam kegelapan. Adegan yang damai dan luas, Lindung menatap sungai magma yang berpotongan karena terkejut. Sejauh ini, inilah pemandangan paling spektakuler yang pernah dilihatnya. Dia masih tidak bisa membayangkan sepenuhnya siapa yang di dunia ini akan memiliki kemampuan yang menghancurkan bumi. Teguk, ekspresi terkejut tetap di wajah lindung untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya perlahan menghilang. Dia menelan ludahnya dan melihat sekilas ke belakang, di mana lingkaran merah-merah berdiameter sekitar 12 meter. Dia telah melompat dari sana sebelumnya. Tidak ada yang bisa menduga bahwa tidak ada magma di bawah kolam magma. Tetapi sebaliknya, wilayah gelap yang misterius ini. Tangan lindung perlahan mengepal karena gugup. Dunia di sini sangat tersembunyi juga. Dia awalnya berpikir bahwa gua kapur merah-merah di luar adalah rahasia di bawah danau. Tapi sekarang, tampaknya itu hanya tipuan. Dan rahasia sebenarnya adalah domain misterius di bawah kolam magma. Kemungkinan bahkan ular iblis berkepala tiga tidak menemukan tempat ini. Tentu saja, jika Lindung tidak dipaksa dalam situasi seperti itu, dia tidak akan secara sukarela melompat ke kolam magma ini. Apa sebenarnya tempat ini? Lindung sedikit mengernyit. Ketika pikirannya berangsur pulih dari keterkejutan dan mendapatkan kembali ketenangannya. Pekerjaan ini jelas sangat masif, dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang praktisi biasa. Mengingat seberapa baik tempat ini disembunyikan oleh penciptanya, jelas bahwa penciptanya tidak ingin ada yang tahu tentang keberadaan domain gelap ini. Dalam wilayah gelap ini, tidak ada yang menjawab, dan keheningan yang mati seolah-olah itu akan berlangsung selamanya. Lindong tidak berani terburu-buru meninggalkan tempat yang penuh teka-teki. Dia mengerti bahwa berdasarkan tingkat pekerjaan ini, kesalahan kecil apapun oleh dirinya sendiri kemungkinan akan melampaui penebusan. Karena itu, dia hanya bisa berdiri di luar lingkaran merah-merah yang merupakan kolam magma. Sementara matanya yang sekarang sudah mulai pulih-mulai memeriksa sungai-sungai magma yang terjalin dengan hati-hati. Durasi pemeriksaan ini sangat cepat mencapai satu jam. Dan seiring waktu berlalu, kengerian dan kekaguman secara bertahap muncul di mata Lindong, yang telah berubah sedikit merah karena silau dari sungai magma. Ini karena dia menyadari bahwa sungai-sungai magma yang saling berjalin ini sepertinya membentuk susunan yang sangat besar. Keseluruhan arai ini mungkin ratusan dan ribuan kaki lebarnya. Bahkan, lindung telah dikejutkan oleh berbagai skala seperti itu. Sudah lama berlalu sebelum dia akhirnya secara bertahap mendapatkan kembali akalnya. Kemampuan yang mengerikan untuk benar-benar memiliki kemampuan untuk menyebarkan arai seperti itu. Lindung menyeka keringat dingin di dahinya. Dia benar-benar percaya bahwa susunan magma ini pasti memiliki kekuatan untuk mewujudkan kiamat. Bahkan seorang praktisi tahap kematian yang mendalam pasti akan mati jika dia jatuh ke dalam arai ini. Faktanya, bahkan Ying Suanzi, Tian Yuanzi, dan praktisi lain di panggung samsara, akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Apa yang membuat Lin Dong bingung adalah siapa yang telah menciptakan arai yang sangat besar di sini. Lagi pula, apa sebenarnya alasannya melakukan hal itu? Lindung mengerutkan kening, sementara misteri ini memenuhi hatinya. Matanya terus memeriksa susunan magma besar yang tak terlukiskan itu. Karena ini adalah arai, harus ada hub pusat. Tatapan Lindung berkedip untuk sementara waktu. Segera setelah itu, sesuatu tiba-tiba menghantamnya ketika matanya mulai menelusuri sungai magma yang bersilangan dengan cara yang kompleks. Setelah sekian lama. Ia akhirnya menemukan bahwa sungai magma yang menembus kegelapan. Akhirnya semuanya bertemu di satu lokasi. Titik konvergensi adalah danau magma besar. Gelembung terus-menerus dipancarkan dari magma merah-merah. Suhu danau itu cukup untuk secara instan mengubah praktisi tahap mendalam hidup menjadi abu. Lindung menatap danau magma ini dalam Arai misterius. Tatapannya menyapu daerah itu. Dan pada detik berikutnya, murid-muridnya berkontraksi dengan erat. Dia telah melihat sesuatu di tengah-tengah danau magma. Itu adalah peti mati batu. Peti mati batu itu seluruhnya merah padam, dan diam-diam melayang di permukaan danau magma. Itu terlihat seperti terbuat dari sepotong kristal merah-merah. Peti mati batu tidak memiliki penutup. Karenanya, Lindung bisa melihat bahwa seseorang tampaknya berbaring di dalamnya. Dengan cahaya yang dipancarkan dari magma, Lindung samar-samar bisa melihat. Bahwa itu tampaknya seorang pria dengan tubuh langsing. Wajahnya tampan. Dan meskipun matanya tertutup rapat, masih sedikit keagungan di antara alisnya. Sementara rambut merah panjangnya yang berapi-api tampak terbakar seperti api. Lindung menatap pria misterius yang meletakkan di peti mati batu. Saat dia menonton dengan cara ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih sedikit. Jantungnya segera bergetar ketika dia buru-buru mengalihkan pandangannya dari pria misterius itu. Baru kemudian mendidih di tubuhnya secara bertahap, mulai mereda. Ketika ia merasakan mendidih di dalam tubuhnya, mereda kengerian naik di wajah Lindong. Siapa sebenarnya pria misterius ini? Betapa mengerikan! Dia hanya mengamati pria itu untuk sementara waktu, dan tanda-tanda bakar diri sudah muncul. Selain itu, ini terjadi bahkan ketika itu tidak diketahui apakah pihak lain sudah mati atau hidup. Jika dia terjaga, bukankah Lindong akan berubah menjadi abu dalam sekejap? Teguk, Lindong menelan ludahnya, telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Segala sesuatu dalam domain misterius ini terlalu aneh dan menakutkan. Peti mati batu itu dengan tenang melayang di atas danau magma. Itu tidak besar, tapi Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat samar dari itu. Dan fluktuasi inilah yang mendukung operasi arai magma yang sangat besar ini. Energi bola bali di dalam sungai magma, seperti naga raksasa yang menyebar dan menyelimuti seluruh wilayah ini. Perasaan itu, rasanya seperti menekan sesuatu. Menekan, itu memukul lindung seperti kilat. Dia terkejut sesaat, tetapi dengan cepat menundukkan kepalanya. Hanya untuk menemukan bahwa susunan magma besar ini tampaknya telah menyegel bagian bawah dari domain gelap ini. Itu adalah tempat yang gelap gulita. Jenis kegelapan yang bahkan cahaya dari magma tidak akan bisa menyerbu. Siapa yang tahu apa yang tersembunyi di kedalaman kegelapan seperti itu? Arai membagi domain menjadi dua. Satu setengah di mana lindung berada. Sedangkan setengah lainnya adalah kegelapan di bawah ini sama seperti di dalam dan di luar penjara apa penyegelan araai ini Lindung menatap kegelapan di bawah jajaran besar dan tiba-tiba merasakan hawa dingin naik dari bagian bawah kakinya ke bagian atas tengkoraknya membuatnya merasa agak tidak nyaman sensasi itu rasanya seolah-olah ada sesuatu yang sangat jahat di dasar kegelapan menatapnya tempat ini terlalu aneh aku seharusnya tidak tinggal lama Lindung menatap kegelapan saat ekspresinya menjadi sangat suram, tempat ini dipenuhi dengan kelainan wilayah misterius, susunan misterius, peti mati batu misterius, dan seorang lelaki misterius. Hal-hal ini bukanlah apa yang bisa dia lakukan saat ini. Lindung mengambil napas dalam-dalam, secara paksa menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya sebelum dia berbalik untuk kembali ke cincin cahaya merah-merah, meskipun berbahaya di luar. Itu sedikit lebih nyaman daripada kegelapan yang mengerikan ini. Paling tidak, bahkan jika dia mati, dia akan tahu apa yang telah dia bunuh. Lindong tidak tinggal diam atau ragu begitu dia membuat keputusan ini. Namun, saat dia berbalik, ekspresinya berubah total. Selanjutnya, dia tanpa daya menyaksikan ketika cahaya putih lembut terbang keluar dari dalam tubuhnya. Itu adalah jimat batu misterius. Jimat batu terbang keluar. Selanjutnya, Lindung menyaksikan dengan ngeri saat langsung menuju pria berambut merah di dalam peti mati batu di bawah ini. Pada saat ini, kulit kepala Lindung langsung mati rasa. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.